Salam sejahtera semua. Video ini dibangunkan berdasarkan kepada buku Jump Coding untuk Asas Sains Komputer tingkatan 1 2 3 yang ditulis oleh Ileno C. Unit 1 web page saya yang pertama. Dalam unit satu ini kita akan download, kita akan belajar download dua aplikasi yang dinamakan Notepad++ dan XAMPP. Lepas itu kita akan belajar tentang struktur asas HTML, masukkan gambar-gambar, pengaturcaraan tentang CSS dan kita akan linkkan halaman-halaman tertentu di dalam unit 1. Untuk download Notepad++, buka satu browser, masuk ke dalam Google dan type Notepad++.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 kembali kepada dialog setup tekan butang next dan tunggu pemasangan aplikasi zam biar public network di sini diterima tekan allow access anda akan nampak paparan control panel ZEM selepas tekan butang finish Ini adalah paparan untuk control panel ZEM Untuk memulakan ZEM, penggunaan ZEM tekan butang start di bahagian Apache dan MySQL Anda akan nampak digunakan port 80 ataupun 443 untuk Apache dan port 3306 untuk MySQL. Oke, okay. tekan butang minimize untuk untuk minimisekan windows nih. Lepas tu pergi ke my PC ataupun this PC. Pergi ke C drive. cari folder XAMPP zm XAM, dan tekan masuk pergi ke folder htdocs hdoc dan pergi ke folder dashboard ini adalah directory ataupun folder yang kita boleh gunakan untuk simpan file file html yang kita perlu bangunkan ataupun kita akan bangunkan jadi anda akan nampak banyak file dan folder di sini kita create satu folder yang baru right click pergi new dan tekan butang folder masukkan nama craft guru c r a f t Underscore g u r u enter kita akan simpan semua file yang kita bangunkan untuk unit 1 di dalam craft guru tekan dua kali dan masuk ke dalam folder craft guru kita tambah dua folder di sini right click new folder kita tambah satu folder di mana dinamakan CSS dan tambah lagi satu folder yang dinamakan images I IMA M okay. folder images ini akan digunakan untuk simpan semua gambar yang berkaitan dengan web page kita. Dan CSS di sini adalah uh, digunakan untuk menyimpan coding CSS. Okay, dan kita mulakan Notepad, Notepad++ dengan fail yang baru. Tekan butang New, tekan butang New yang diletakkan di bahagian kiri atas, ataupun tekan File new Okey tutup change log jika ada kita tidak perlukan fail yang bernama change log Untuk proses seterusnya kita simpan dulu fail berkenaan file new Tekan butang file save as simpan fail tersebut di dalam folder Craft Guru tadi. Maka tekan bahagian kiri, Disk PC, tekan Drive C, tekan Zam, tekan HTDoc folder HTDoc, tekan folder Dashboard, lepas tu pilih Craft Guru. Dan di sini, kita namakan file yang pertama ini sebagai index.php. Jangan lupa, save as type ini kena tukar kepada PHP. PHP. PHP. Okay, tukar fail tersebut ke dalam kepada PHP dan tekan butang Save. Balik kepada folder Craft Guru tadi, anda sepatutnya nampak folder ini mempunyai satu fail yang dipanggil index.php. Buka balik Notepad++ masukkan coding tersebut. Coding ni boleh didapati dalam muka surat 7. Saya ulangi, coding ni boleh didapati dalam muka surat 7 buku Jom Coding ASK. Pastikan anda masukkan kod dengan betul Sebiji sebulat ikut kepada Koding Dalam muka surat 7 Koding dalam muka surat 7 Kemudian tekan butang save Untuk simpan fail tersebut okay, Mari kita lihat hasil dia Hasil laman web tersebut tekan control panel zamm tekan butang admin di bahagian apache anda akan nampak browser anda terus memaparkan localhost dashboard okey localhost dashboard tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah Folder kita bukan dalam dashboard. Folder kita adalah dalam Craft Guru. Maka kita kena tambah dalam halaman belakang Craft_Guru/. Kalau kita enter sekarang, kita akan nampak ditunjuk ini adalah laman web saya yang pertama. Okay, jangan lupa foldernya mestilah folder yang betul craft guru bukannya dalam folder dashboard okey balik kepada coding di sini mari kita tengok dalam coding ni ini adalah html code by default yang mempunyai setting language adalah bahasa inggris en english Lepas tu kita mempunyai header dan body. Di bahagian header, kita set kepada charset dia UTF-8. Ini adalah untuk memastikan browser menggunakan character set tersebut yang standard, UTF-8. Kita mempunyai tajuk, tajuk untuk web page tersebut ialah projek pertama saya. Lepas tu kita tutup Tutup header tersebut. Dan dalam body, dalam body, kita ada message. Ini adalah laman web saya yang pertama. Jadi tag untuk P ini adalah refer kepada paragraph. Okay, masukkan kandungan perenggan. Paragraph. Seterusnya, kita akan pelajari tentang Bagaimana kita masukkan gambar dalam website. Okey, bagaimana kita masukkan gambar dalam website. Buka folder craft guru tadi, kita ada nama folder images. Dan dalam folder images ini, kita tidak mempunyai sebarang gambar. Jadi sebelum kita meneruskan masukkan coding, kita kena masukkan salah satu gambar dahulu. Okey. Dan coba cari satu gambar yang anda suka dan masukkan dalam folder ini. Saya ada masukkan gambar logo dmg-print.png ke dalam folder image saya. Untuk memudahkan penulisan ataupun penulisan pengatur caraan, saya menamakannya semula untuk gambar tersebut. Sebagai logo underscore Balik kepada notepad++ Kita coba masukkan coding Di bawah perenggan ini adalah laman website yang pertama coding ini yang seperti dalam muka surat 11 Kandungan dalam images folder saya dalam images dan file name adalah logo_dhmc.png. Anda anda anda kena pastikan nama dan folder dalam komputer anda adalah sama sama dengan apa yang anda simpan dalam folder tersebut. Lepas tu tutup img. simpan fail tersebut save fail tersebut lepas tu buka browser tadi di sini tekan butang refresh tekan butang refresh kita akan nampak logo DMH ni dimasukkan dalam browser saya Cuba cari image yang lebih kecil supaya ia tidak kedelauan besar. Fail image mdex ni adalah mdeck.jpg. Balik kepada bahagian coding. Tukar mdeck.jpg. Simpan fail tersebut. Buka browser anda. Tekan butang refresh. Kita akan nampak logo mdex dimasukkan dalam browser. Seterusnya, kita akan belajar tentang CSS. Bagaimana CSS digunakan untuk tukarkan warna tulisan dalam website tersebut. Tekan folder image anda dalam Craft Guru. Tekan folder CSS. Oke, sekarang kita masukkan file dalam folder CSS. Apa yang kita boleh buat ialah kita ada dua cara untuk hasilkan satu file CSS. Cara yang paling mudah ialah right click, tekan new, tekan text document. Lepas tu kita Create satu file CSS. Tukarkan nama file tersebut kepada style. Style. Ini adalah salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk hasilkan file CSS. Cascading style. Cara yang kedua, saya padam dulu cara ini, file ini. Cara yang kedua ialah buka notepad plus anda create satu file tekan file tekan butang new lepas tu tekan file lagi menu file tekan save as pilih folder css by default sepatutnya dia akan Uh, sistem akan pergi kepada dashboard Craft guru. Okey, jika kalau tidak anda kena pastikan lokasi ini adalah betul dan pilih folder CSS. Dalam file name kita namakannya sebagai style.css. Jangan lupa save as type ni kena tukar kepada CSS kena cari kepada casket style sheets file .css pilih pastikan .css .css tekan butang save ini adalah cara kedua kita hasilkan file css maka jikalau anda balik kepada folder css tadi, anda sepatutnya nampak style.css telah dimasukkan dalam folder CSS tersebut kita balik kepada style file yang bernama style.css masukkan coding tersebut p curly bracket buka, tutup color kita set kepada red dan simpan. Dan tekan butang simpan untuk save the file. Ini adalah bahagian file style.css. Tekan file index.php. Kita kena hubungkan file index.php dengan style.css. Maka kita kena masukkan satu code. Code di dalam index.php supaya nanti dia akan Panggil style.css. Di bawah title. Di bawah title. Masukkan code link style. Sorry. Link ref. Style sheet. Lokasi dia. Href. di dalam folder di dalam folder CSS dan nama file CSS kita ialah style. css jangan silap type nama file tersebut nama file CSS folder CSS file style. css ini sangat penting jangan salah eja Okay, simpan fail tersebut, tekan butang save Maka buka browser lagi, balik kepada browser anda Tekan butang refresh Anda akan nampak Perkataan tersebut telah tukar ke warna merah okay, Sekali lagi, penggunaan CSS adalah untuk Memformatkan Okay, memformatkan ataupun menukarkan warna, style tulisan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan HTML. File PHP kamu ataupun file HTML kamu. Balik kepada coding. Mari kita cuba. Apa yang berlaku jika dalam file CSS ini. Saya tukarkan color kepada green. Dan saya masukkan Text align sebagai center. Simpan file tersebut. Balik kepada browser kita. Tekan butang refresh. Anda akan nampak perkataan ini adalah laman website yang pertama telah ditukar kepada warna hijau dan kedua dua tulisan serta logo tersebut diheretkan ke tengah web page tersebut. Ini adalah penggunaan untuk CSS. Secara umumnya kita mempunyai tiga cara untuk memasukkan CSS ke dalam satu-satunya website ataupun web page. Yang pertama ialah dikenali sebagai external stylesheet, ialah apa yang kita telah lakukan tadi yang kedua ialah internal style sheet yang kita masukkan uh, coding untuk CSS dalam bahagian HTML yang sama dan yang ketiga ialah inline style sheet maksudnya setiap baris kita masukkan CSS coding untuk CSS contohnya contohnya yang ini tadi kita masukkan CSS di bawah title dan Sebarang penukaran untuk coding CSS kita rujuk kepada file style.css. Maka semua perubahan akan berlaku di luar HTML file tersebut ataupun di luar PHP file tersebut. Ini yang dinamakan external style Ini adalah contoh internal style sheet di mana kita masukkan satu section tag yang bernama style dan di bagian sini kita masukkan coding untuk CSS. Ini adalah cara internal style sheet. Maka dalam satu-satu page tersebut kita mesti mempunyai style sheet tersendiri. dan ini adalah contoh contoh untuk inline style sheet di mana kita nampak lepas tag title kita tiada perkataan style sheet tetapi di dalam line ini adalah lawan web saya yang pertama saya masukkan coding style equal to color red maka dalam setiap baris kita masukkan perkataan style dan kita tentukan Stil dia. Ini adalah cara yang lama dalam CSS untuk membangunkan website. Jadi untuk ketiga-tiga style sheet tersebut, ia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jikalau anda mempunyai satu patch saja ataupun dua patch, maka inline ataupun internal style sheet boleh digunakan kerana ia memudahkan kerja tapi sekiranya anda mempunyai lebih daripada dua web page maka saya cadangkan gunakan external stylesheet untuk memudahkan coding dan hubungan antara semua page. Seterusnya kita akan ubahkan kandungan dalam stylesheet untuk formatkan image kita. Image yang dimasukkan dalam web page. Masukkan coding img. Coding tersebut boleh didapati dalam muka surat 22. Coding ini boleh didapati dalam muka surat 22. Coding CSS ini akan menjadikan image dalam satu bentuk blok. Dan mempunyai size width 20% daripada yang asli. Simpan fail tersebut dan buka browser anda untuk tengok hasil. Refresh page tersebut. Anda akan perhatikan size logo emble tersebut telah dikecilkan. Seterusnya kita coba coba untuk menukarkan ataupun menukarkan format, menukarkan format untuk tulisan tersebut. Balik ke dalam coding, Patch CSS. Seterusnya masukkan perkataan hash one. Perhatikan semua ejaan adalah betul Simpan fail tersebut Balik ke kepada web page kita Perhatikan tulisan ni adalah dalam bentuk huruf kecil Warna hijau Kita cuba refresh page tersebut Tiada perubahan Mengapa tiada perubahan? Balik ke dalam coding, lihat coding ni bermula dengan H1. Dan dalam H1, kategori semua features ni adalah bergantung kepada H1 di sini. Balik ke dalam kepada index.php, anda akan perhatikan coding di sini tiada satu yang kaitan dengan H1 maka itulah sebabnya dia tidak berubah. Tukar P tersebut, ini adalah lawan website yang pertama, kepada H1, dan tag P di bagian belakang, tukar juga kepada H1. Simpan file tersebut, balik kepada browser kita, dan tekan butang refresh Anda akan dapati perkataan ini telah diperbesarkan dan secara otomatiknya tulisan-tulisan ini jadi huruf besar mari kita tengok coding dia penjelasan coding bagi hash 1 color kita set kepada green warna hijau text align kita set kepada center di tengah-tengah kita setkan jenis tulisan dia adalah Arial dan weight dia adalah bold maksudnya dia tebal size tulisan adalah 48 dan text transform kita letak uppercase semua Itulah sebabnya jadi huruf besar. Dan text align lagi, kita masuk center. Nampaknya ada dua, maka kita boleh padam salah satu text align. Margin dia, kita letak 100px auto. Margin ini ada style dia, nanti saya terangkan. Dan letter spacing dia, kita letak 5. Letter spacing maksudnya? Jarak antara antara uh, huruf Jika kita letak 2 Maka jaraknya akan dikecilkan Dan font size kita letak 36 Apa yang berlaku? Sekali lagi saya ulangi Letter spacing kita letak kepada 2px Font size kita letak 36px Simpan file tersebut Lepas itu, balik ke browser kita, tekan butang refresh. Akan anda akan dapati tulisan telah dikecilkan, dan jarak antara tulisan pun dikecilkan. Oke, okay. seterusnya kita cuba, kita cuba masukkan maklumat ataupun coding dalam muka surat 25 ke dalam index.php rujuk sekali lagi rujuk kepada muka surat 25 kita masukkan coding jikalau skrin anda terlalu kecil jangan risau jikalau anda letak di bahagian bawah ataupun ya di bawah dua baris ataupun tiga baris PHP akan sambung tulisan tersebut simpan file tersebut sekiranya sudah selesai balik kepada web page tekan butang refresh perkataan ini akan keluar di bawah ini adalah laman web saya yang pertama. Jika diperhatikan dengan coding, apa yang berlaku ialah kita letak p. Okey, kita letak p. Maka ianya akan mengikut kepada format dalam stylesheet yang bermula dengan p. paragraph. Jikalau saya tukar color kepada red dan simpan file tersebut maka nanti tulisan ini ini p bagian p akan jadi merah dan tulisan untuk ini ini akan disambung balik ke laman web kita refresh untuk tengok hasilnya terusnya kita masukkan satu file satu link sorry satu link ke dalam coding di bahagian klik klik ini ditukar kepada ker kepada coding seperti ini. Apa yang berlaku ialah href ni adalah refer kepada link. Kita akan create link. Dan jikalau kita klik, kita tekan perkataan klik, maka dia akan hubungkan kita kepada about us.php. Cuba save file tersebut. Balik kepada browser. Tekan butang refresh. Anda akan dapati perkataan klik sini. Klik telah ditukarkan warna merah ke biru dan mempunyai garisan di bawah. Dan jika jikalau anda perhatikan di bawah kiri skrin anda. Di bawah kiri skrin dia menunjukkan localhost dashboard craftguru about us.php apabila keze anda berada di perkataan klik. Okey, tetapi jika kita klik sekarang, kita tekan butang klik ni, dia akan bagi tahu object not found. Sebab sebab dalam folder kita craft guru, kita hanya ada index.php. Kita tiada about us.php. Itu yang sebab object not found. Klik butang back untuk buka fail yang tadi. Mari kita lihat sedikit berkenaan dengan penggunaan margin dalam CSS dan juga block. Buka browser baru, Type w3school. Dan jikalau anda klik W3 Schools Online Web Tutorial, anda akan dapati banyak tutorial terdapat dalam W3 Schools. Apa yang kita nak tengok ialah HTML Tutorial dengan CSS. Jadi, coding yang berkaitan dengan HTML Tutorial semuanya ada di sini. HTML Tutorial. Sama ada kita nak create table, klik create table yang menunjukkan contoh. Ini adalah contoh table yang kita boleh gunakan. Boleh klik butang try it yourself. Ini adalah contoh HTML untuk membangunkan table. Selain daripada HTML, coba kita lihat kepada CSS tutorial. Ini adalah bahagian CSS tutorial. Dan mari kita lihat kepada margin. Maksud margin. Margin ni dibahagi kepada 4 top, right, bottom dan left. Okey, top, right, bottom dan left. Dia ada beberapa format. Format yang pertama ialah 4 nombor margin. Jika kita masukkan empat nombor ni sebarang nombor tapi dia ada empat section. Maksudnya 25px adalah refer kepada top margin, 50px adalah refer kepada right margin, 75px bottom margin dan 100px left margin. Kita cuba contoh dia. Tekan try it yourself. Ini adalah hasil dia Hasil top, left, right, dan bottom Jarak antara tulisan ini dan box di sini adalah 25px Dan jarak di antara box ini dengan garisan di bawah ini adalah 100px Manakala bahagian left Left margin 50 Right margin 75 Ini yang dimaksudkan dengan margin 4 angka Jika Jikalau anda masukkan 3 nombor sahaja Ini adalah cara yang kedua 3 nombor untuk margin Yang pertama 25px adalah rujuk kepada top margin 50px adalah rujuk kepada right dan left margin Manakala yang 75px adalah bahagian bottom margin. Ini adalah cara kedua. Cara ketiga ialah 25px dan 50px, dua nombor sahaja. Yang depan 25px melambangkan top dan bottom. 50px di sini melambangkan right dan left. Dan jarang-jarang sekali kita masukkan satu margin. Sebab satu margin ini akan set semua margin dengan nomor yang sama. Semua margin dengan nomor yang sama. Jadi, secara keseluruhan dia ada 4 jenis margin. Sorry, empat cara kita boleh masukkan nombor untuk margin itu sahaja untuk unit satu. Selamat mencuba.